Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti lovers, b lovers, serta Lesla lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat berjumpa, dan bergabung kembali bersama Bang Mini, tentunya di my YouTube channel Diva TV. Bang Bindo akan untuk kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Namun sebelumnya, jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, comment, dan subscribe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 di sini ada Om Izhar bersama guru-guru dari Rizky Bilar, Pak Sabat, ya. Tentunya Abang Bilar di mata guru-guru SD-nya tentunya sangat luar biasa banget, Pak Sabat, ya. Di situ tentunya Rizky Bilar semasa SD tentunya sudah cerdas dan bertanggung jawab suka menolong temennya Pak Sabat, ya. Sudah nampak banget dari kecil bahwa Rizky Bilar adalah seorang bintang. Dan tentunya sosok inspirasi buat banyak orang. Mudah-mudahan, tentunya kita selalu mendoakan yang baik, persahabat ya. Rizky Billar diberikan kesehatan dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Amin. Ya Robbal Alamin. Postingan tersebut juga tentunya telah dipost kembali oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan. Ada sebuah kalimat kian yang dituliskan. Cerdas bertanggung jawab Dari kecil wajah tampaknya udah nampak Ya bu Katanya wow <gifat> Luar biasa banget persahabat ya Mudah-mudahan Rizky Bras selalu memberikan Inspirasi untuk kita semua Persahabat ya Dan berikutnya kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial banget Yang mana tentunya untuk viewers Single terbaru Lesi Kejora Sudah dianggap 7,2 juta viewers Persahabat ya Tapi untuk trending Turun ke posisi kedua, para sahabat ya, kita harus selalu kompak dan solid. Tunjukkan kembali bahwa bisa mencapai satu trending kembali, para sahabat ya, tentunya semangat terus untuk selalu mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, di sini ada unggahan dari Kak Nova, para sahabat ya, kita lihat di akum pribadinya Kak Nova tentunya di dalam mobil persahabat yang sedang otw nih wow tentunya lagi mempersiapkan untuk mudik ke Jakarta persahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Nova di situ dikatakan quality time rempongnya yang mau mudik banyak yang harus diselesaikan yang mana beresin rumah ke rumah sakit, nyalon, belum lagi packing dan belanja-belanja yang gak selesai-selesai katakan Kak Nova, persahabat ya itu sebabnya ampe 6 tahun aku gak mudik tuh, sekali mudik tentunya mendapatkan calon adik ipar, punyai dangdut, persahabat ya aduh luar biasa banget nih, kita makin gak sabar, tentunya nunggu kejutan dari Kak Nova bersama keluarga besar Rizky Bilar, persahabat ya doakan saja mudah-mudahan Kak Nova selama sampai ke Indonesia amin, ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga tentunya dibanjiri komentar dari para fans Ada komentar dari Neng Dina doang yang berkomentar Sehat-sehat ya teh, insya Allah selamat sampai Jakarta ya teh Tuh, bersahabat ya Ada juga tentunya komentar dari akun Instagram Kalau jadi sahabat nanti gak jadi Mengatakan sekalinya mudik dapet adik ipar yay Wow, <laughs> Luar biasa banget persahabat ya dukungan serta support dari para fans memang the best banget mudah-mudahan kita selalu kompak, selalu solid, selalu mendukung untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan dan postingan yang Mari sini kita lihat persahabat ya kita dibuat cocokologi lagi nih yang mana tentunya kemarin Papa Daniel mengunggah sebuah postingan. Foto lagi mencari persiapan, persahabat ya. Tentunya persiapan lamaran dan kita lihat baru saja di akun Instagram pribadinya, papa dan juga mengunggah sebuah postingan foto bersama keluarga dan ada si cantik, lesti kejora di situ persahabat ya sedang makan bersama nih. Tentunya kita salvo banget sama baju yang dipakai oleh. Bapak Daniel, persahabat, ya, disitu sama memakai baju kemeja dengan warna yang sama, persahabat, ya. Apa mungkin ini adalah momen kemarin yang mana tentunya mencari persiapan untuk pernikahan Rizky Bila, persahabat, ya. Kalau benar tentunya kemarin Lesti Kejora ikut mencari alat perabotan rumah tentunya untuk kado spesial pernikahan mereka. Aduh, luar biasa banget, persahabat, ya. Disitu juga... Kita lihat unggahan tersebut dari post oleh akun Instagram Virus Leslar. Di situ mengatakan dalam kalimat caption dituliskan, kemarin kita sepinggah ada pecidukan kalau dilihat dari outfit yang dikenakan papa, berarti ini foto kemarin dan fix si calon mantu itu kemarin juga ikut serta dalam memilih perabotan. Wow, bisa-bisanya Pak Sobat ya kita kecolongan nih, tentunya akhirnya ter Ungkap juga nih persahabat ya foto kemarin ternyata Leslie Kejora ikut memilih dan mencari perabotan alat rumah tangga persahabat ya Tentunya disitu kayaknya Papa Daniel juga membeli kasur baru persahabat ya untuk sang calon pengantin Doakan yang terbaik saja mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kebahagiaan untuk Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan info juga para sahabat ya Bahwa tentunya proses selenggaran akan diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2021 pada pukul 14.00 dan 18.30 waktu Indonesia Barat Para Leslar Lovers jangan sampai ketinggalan momen yang kalian tunggu-tunggu ini terlewatkan jadi stay tune terus di channel Indosiar sebelum jam 2 siang tuh, Para sahabat ya Tentunya resepsinya akan mulai pada pukul 14.00 atau jam 2 siang dan jam 18.30 jam 6 atau jam setengah 7 malam persahabat ya Doakan saja mudah-mudahan lancar dan kita tetap kompak mendukung dan menonton dari rumah persahabat ya Doakan yang terbaik untuk acara pernikahan dan lamaran Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, para sahabat unggahan terbaru dari Abang Bilar nih, di akun Instagram pribadinya, Abang Bilar mengunggah sebuah postingan, ya, ini tentunya ada sebuah kalimat dalam buku. Di situ tentunya tertulis, "Berterima kasihlah kepada orang-orang yang membuat sulit hidup kita karena mereka mengajarkan besok lusa kita tidak akan mempersulit orang lain." Berterima kasihlah kepada orang-orang yang mengkhianati kita karena mereka mengajarkan besok lusa kita tidak akan jadi pengkhianat apalagi menusuk dari belakang no way wow para sahabat ya tentunya Rizky Bilar memposting sebuah kalimat yang sangat bijak banget tentunya doakan saja mudah-mudahan Abang Bila selalu dikelilingi orang-orang baik para sahabat ya tentunya orang-orang hebat juga yang selalu banyak mensupport dan mendukung buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar dan mudah kita hari ini mendapatkan cedera vitamin manja Jadi para sahabat ya tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Ini informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.